Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel aku Oke, di video kali ini Aku akan share ke kalian Tentang cara menonaktifkan Verifikasi dua langkah akun google Tapi sebelum kita lanjut ke video tutorialnya Pastikan dulu kalian menekan tombol like Comment dan juga subscribe Oke, okay, langsung saja kita ke video tutorialnya Langkah pertama kita masuk dulu di pengaturan HP masing-masing Kita klik saja Lalu kita geser ke bawah Kita cari yang namanya Google Dan yang ini Kita klik saja Selanjutnya nanti kita akan diarahkan ke akun Google kita Lalu kita klik Kelola akun google anda Yang ini Lalu kita Geser saja ke kiri Kita pilih Yang uh, Keamanan Nah yang ini Nah sekarang kita Sudah berada nih Pengaturan keamanan. Di sini ada tulisan login dengan verifikasi dua langkah diaktifkan. Lalu kita geser ke bawah. Kita lihat dulu. Nah, di sini ada centang warna biru, verifikasi dua langkah masih aktif. Kita klik saja nah tinggal kita tunggu ini masih proses masuk dalam akun nanti kita disuruh memasukkan kata sandi akun Google kita kita masukkan saja kata sandinya di sini oke tinggal kita tunggu nah jika kalian ingin menonaktifkan akun Google verifikasi dua langkah Kalian tinggal klik saja yang tulisan nonaktifkan yang sebelah kanan atas ini Kita klik saja Selanjutnya klik lagi tulisan nonaktifkan Selanjutnya tidak tinggal tunggu saja pemberitahuan verifikasi dua langkah di nonaktifkan Yang dikirim oleh google ke akun kita nanti kalian lihat saja di atas layar ada pemberitahuan verifikasi dua langkah telah dinonaktifkan. dah ini dia verifikasinya. selanjutnya kita geser lagi ke bawah kita cek dulu apakah benar bahwa akun Google aku yang menggunakan sistem verifikasi dua langkah telah dinonaktifkan dan ternyata hasilnya benar dinonaktifkan. Sekian dulu video tutorial dari aku semoga bermanfaat jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share juga ke sosial media yang kalian punya. Oke terima kasih.